dengan sumeleng karep, maka kita akan timbul rasa bahwa manungso kurasak dermo nglakoni. Sedangkan semeleng pamikir jasmani dan rohani kita akan menjadi sehat karena kunci sehat itu dari lereng pamikir. Pikiran itu bisa mempengaruhi ubah musik ngati, sedangkan hasil dari pikiran itu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 bahwa keberadaan kita di alam semesta ini adalah ciptaannya Gusti Kang Maha Suji Ini namanya manembah. Kemudian maneges. Maneges adalah menegaskan kesadaran bahwa semua yang dumadi termasuk keberadaan jagad gede dan jagat kecil ini adalah kuasanya Gusti.